Pertama, kita buka dulu untuk file yang sudah terkirim melalui aplikasi WhatsApp. sini kita download. Selanjutnya, pada tombol save, tekan. Kemudian, pilih perangkat ini. Pilih pada dokumen. Rename boleh. Simpan. Simpan. Jika sudah tersimpan, back saja. Teman-teman silahkan buka untuk shortcut. Kita akan membuat shortcut. Sebelumnya shortcut itu apa? Ya shortcut ini seperti ini. Ada yang YouTube, ada yang namun Di sini saya akan membuat satu shortcut khususnya untuk folder tentang paket wisata semua seperti ini. Nah, caranya, teman-teman harus install shortcut ini. Bisa unduh di Play Store. Kemudian, pilih file. Nah, pada file terbaru yang paling atas ini, kita klik satu kali saja. Nah, dari sini teman-teman bisa membuat suatu shortcut baru yang judulnya adalah TCC22. Bisa dikasih untuk label terbaru. Nah, ini contoh ya. TCC22 Bali Overland. Kemudian, kita done. Setelah done, kita create shortcut. Tambahkan. Dia akan muncul di sini. Nah, kita akan pindahkan ke dalam suatu folder sebelumnya. Sini saya akan buka dulu untuk pengaturan kunci. Karena itu sudah saya lock ya untuk kunci layar. Nih, sebelumnya di lock seperti ini kita buka. Kalau sudah, teman-teman silahkan tekan kemudian drag, drag lagi, masukkan pada folder seperti ini nah kalau sudah demikian teman-teman ketika akan ada request kemana nih ke Bali tcc 22 Bali Overland kita klik saja nah teman-teman di sini tinggal merename ya ini adalah nama tamu berapa jumlahnya rubah saja di sini semisal 32 perhatikan 32 menggunakan apa tentunya kalau big bus ini bisa nyaman, tapi harga lebih mahal. Tapi kadang ada orang yang ingin lebih hemat pakai yang medium bus. Nah kalau sudah terpilih di medium bus, maka di dalam kalkulasi maka otomatis di sini harganya medium bus dengan harga 2 juta rupiah per harinya. Kembali lagi ke inquiry. Jika ingin nyaman, kembali ke big bus. Kalau di sini sudah big bus, maka di dalam budget ini otomatis sudah big bus dengan harga yang paling murah 2,8 juta. Kembali lagi ke inquiry, teman-teman tinggal tanyakan apakah ada ko agen komisi, ada free, kapan tanggal berangkatnya, tinggal di rename aja, kemudian transportasi di sini ya, kalau ada paket wisata Kuta, nah teman-teman di sini silahkan geser berapa unit yang akan dipakai, tentunya untuk berapa unit. Satu shuttle itu adalah normalnya 15, tapi kalau untuk kenyamanan dibagi 10 atau 20, maaf 10 atau 12 saja. Maka jika 32 maka cukup untuk jumlah satelnya 3 saja. Lalu mobil lokal, apa yang dimaksud? Ya, terkadang kita harus menyediakan mobil taktis untuk operasional di Bali. Silahkan di sini ya, kalau misalnya ada tulis ada, kalau tidak maka tulis not available. Jika di dalam inquiry not available, maka di dalam perhitungan pun sudah not available untuk yang satelnya di bawah satel ini. Nah, kita cek lagi, kita kembalikan ternyata ada, misal pakai innova, berapa jumlahnya, 1, angka nol kita rubah menjadi angka 1, centrang hijau. Maka di dalam quotation, maka pun sudah ada Innova dengan harga satu kali sini. Oke, kita lanjutkan ke inquiry untuk operator. Tour leader selalu ada satu, sedangkan pendampingnya disebut sebagai escorted tour leader. Ini otomatis mengurangi jika di sini ada dua unit atau tiga, contoh ya. Otomatis tour leadernya satu, escortnya pendamping adalah dua. Ya, di sini tiga dikurangi satu sama dengan dua. Kemudian untuk yang lainnya teman-teman bisa pilih saja objek wisata. Silahkan tentukan ya sesuai dengan rute saja ya. Ini contoh saja. Saya akan ke Pantai Kuta. Ini secara acak aja ya. habis itu melawan Di sini perhatikan teman-teman. Kita lihat untuk atur itinerary maka dari pantai kuta sudah ke gwk ih kalau loncatnya jauh banget nih ketahuan saya nggak ngerti rute kita cek lagi contoh misalnya hari pertama ke tanjung benua kemudian ke garuda wisnu kencana kita lihat pada tour itinerary otomatis sudah berubah dari tanjung benua ke gwk kembali lagi ke inquiry setelah tempat wisata kita rubah kita untuk pilih snack, kita akan menggunakan refreshment yang lebih bagus atau ya contohnya untuk refreshment yang satu box isinya macam-macam, ada snack, ada aqua, ada permen, ada buah, dan seterusnya. Kemudian untuk di hari pertama, mau makan siang di mana nih, contoh di bintangan, maka di dalam satu turketation, maka di sini... Otomatis teman-teman Setelah makan pertama ini Di bintangan dan ininya sudah refreshment box dengan harga yang Tentunya sudah secara Otomatis Kita cek lagi Misal nih Tidak dibintangan misalnya di Ya contoh kembali ke Duta Maka di dalam budget pun Atau perhitungan sudah menjadi Duta ngawi dengan harga yang Minimal 35% ribu per orangnya. Kita lihat untuk yang lainnya setelah ini kita lihat untuk hunian, teman-teman. Tanyakan twin atau triple atau quad. Di sini nanti secara otomatis dari 32 orang dibutuhkan kalau twin maka akan membutuhkan 16. Tapi kalau di sini triple maka dibagi 3, 32 sehingga hasilnya 10,6 dari 10,6 ini pun sudah terintegrasi dengan pada budget untuk kamar di sini diperkaliannya adalah di angka triple sehingga harga 170 dibagi tiga dikalikan dua hasilnya 113 sekian kembali lagi ke inquiry setelah hotel sudah terpilih, tinggal teman-teman tentukan margin profitnya. Nah, setelah margin profit muncul di sini teman-teman bisa langsung membuat suatu analisa harga ya, ngecek harga. Sebuah transaksi memerlukan need authority and money. Jika salah satu tidak tersedia maka tidak akan transaksi. Maka teman-teman sampaikan saja harga mulai 2,2 juta sampai dengan yang terbagus adalah Tiga dua ya, contoh 2,5 Nah, kalau misalnya sudah harganya sudah cocok, teman-teman tinggal kirim di sini. Kirim penawaran PDF ya, kita masuk ke buka tautan. Kalau sudah demikian, teman-teman kirim saja tombol share, kemudian bagikan sebagai lampiran, pilih PDF, tunggu sebentar, kirim ke klien, contohnya di sini adalah ke nomor saya sendiri kirim saja maka sambil bicara penawaran sudah jadi dan siap untuk dipertimbangkan oleh calon pembeli kita dengan total packs yang 32 dengan harga di 2,2